Kelas muka, de <laughs>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 Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Andri. Waalaikumsalam. Mohon maaf sedikit agak telat ya, ini saya baru banget nyampe. Jadi, tadi dari kampus, jadi terus ini. Oke, nggak apa-apa. Kita sebentar saja, karena materinya sudah saya share juga, gitu ya. Uh, mungkin langsung saja kita masuk ke materi ya untuk keamanan sistem informasi. Nah, untuk keamanan sistem informasi itu sendiri, kita sekarang masuk ke keamanan sistem uh, operasi, gitu ya. Jadi dalam sistem informasi kita mempelajari keamanan sistem operasi. Gitu. Oke, okay. nah kita berapa belum ditek Oh sorry, sorry. recording in progress oke okay. okay. ya eh kamu uh, mulai lagi ya Nah, di sistem keamanan, sistem operasi itu sendiri kita sudah mempelajari, gitu ya, pentingnya sebuah keamanan dalam sebuah sistem. Gitu, nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagaimana sih keamanan pada sistem operasi, gitu ya. Nah, kita tahu sebuah sistem operasi itu merupakan sistem yang sangat penting bagi sebuah device, gitu ya, baik dari laptop, PC, um, mobile phone, dan... Gadget lainnya gitu ya, itu sangat penting karena merupakan uh, poin utama atau sistem yang menjalankan dalam sebuah sistem itu sendiri, gitu ya. Nah, jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan, ya tentu itu akan menyebabkan beberapa hal, diantaranya terkena virus, gitu ya, spam, worm, dan lain-lainnya, gitu. Nah, pokok masalah keamanan sistem itu sendiri salah satunya disebabkan karena sistem time sharing. Gitu ya dan akses jarak jauh. Nah, apalagi dengan meningkatnya perkembangan teknologi saat ini. Tentu hal tersebut akan mengakibatkan beberapa hal yang akan mengancam keamanan dari sebuah sistem operasi. Nah, keamanan sistem komputer itu sendiri kita sudah tahu gitu ya. Itu merupakan suatu yang menjamin gitu ya sumber daya sistem tidak digunakan gitu atau dimodifikasi diinterupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak apa nih, tidak berkewenangan kali ya nah pengamanan termasuk masalah teknis manajerial dan legalitas keamanan sistem terbagi menjadi tiga Nah apa itu tiga diantaranya yang pertama adalah keamanan eksternal yang kedua keamanan interface yang ketiga keamanan Internal jadi ada internal, eksternal, sama interface. Nah, untuk inter eksternal sendiri itu keamanan berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup gitu. Jadi, bagian eksternal, bagian luar gitu ya. Jadi, penyusup gitu ya, terus bencana alam ya. Jadi, kalau kita ibaratkan eksternal itu adalah yang menjaga pintu depan ya, itu pagarnya gitu. Nah, keamanan interface. Pemakai, itulah berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Jadi, interface itu lebih ke bagaimana pengguna, gitu ya, atau mengidentifikasi pengguna tersebut terhadap sistem yang digunakan di sebuah komputer atau sebuah device. Nah, keamanan internal, <tuh> yaitu berkaitan dengan pengamanan beragam kendali disusun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas. Jadi keamanan internal ini merupakan hal yang sangat penting karena menjaga di dalam sebuah sistem komputer tadi, ibaratkan dialah yang menjadi uh, poin penting di dalam sebuah perangkat keras. Nah, ada masalah keamanan sistem informasi itu terdapat dua masalah penting. Yang pertama kita sudah tahu gitu ya kehilangan data atau data loss disitu penyusup intruder gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sangat uh, rentan ketika uh, masalah keamanan sistem itu terjadi. Karena masalah keamanan sistem yang pertama, kehilangan data, kita gitu ya, dapat disebabkan oleh ini ada beberapa hal, gitu ya, nanti bisa dibaca saja gitu ya di materinya. Yang kedua, penyusup. Nah, yang ketiga, aspek kebutuhan keamanan sistem itu sendiri diantaranya antaranya ada kerahasiaan, ada integritas dan ketersediaannya ini kemarin kita pelajari gitu ya di sini kita kembali lagi. Nah ini adalah ancaman terhadap sistem komputer. Tipe ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Nah di sini bisa kita lihat gitu ya ada sumber dan ada tujuan. Nah di sini ada tengah-tengah itu adalah aliran. Jadi ada vivo, gitu ya, v -in -v out dalam sebuah aliran keamanan komputer Nah kita masuk ke ancaman terhadap sistem komputer nah di sini eh, kita kembali lagi kita diskusi gitu ya kita bikin empat grup lagi ada interupsi ada intersepsi ada modifikasi ada fabrikasi itu ada empat gitu ya eh, jadi nanti dibuatkan empat grup seperti biasa untuk uh, referensi yang sini sudah ada di uh, materinya, gitu ya, sudah bisa dilihat di sini. Cuman diharapkan bisa dikembangkan dari materi ini, gitu ya. Paham ya? apa siapa? Oke, okay. Ya, jadi nanti bisa dilihat dari referensi. Lalu, bisa dikembangkan di, ya, bisa di Google ataupun di YouTube, gitu ya. Izin, saya buatkan grupnya. Untuk bisa didiskusikan dengan teman-teman yang satu grup nanti. Oke, okay, Tadi rencana saya, saya, mau ke rumah sakit menjenguk anaknya Bu Fika karena di rumah sakit udah berapa hari? Udah hampir satu minggu. Jadi karena nggak jadi, makanya agak telat ya. Udah, udah tahu belum ya? Kalau anak Bu Fika yang masuk ke rumah sakit belum ada informasi. Belum tahu, apa? Pak. ternyata oh, ya, apa, Pak? Saya sendiri belum tahu ininya belum saya tanyakan penyakitnya tapi beberapa dosen udah jenguk ke sana gitu ya dan uh, kepala biro juga udah ke sana. Makanya tadi sore saya itu mau ke sana eh uh, Man apa namanya? Saya tanyakan ke Bu Fika baru dibalas itu udah udah magriban kok enggak salah. Uh, jadi enggak jadi ke sana jadinya. Yaudah kita doakan sama-sama mudah-mudahan anak lekas sembuh ya. Jadi Amin. Bisa ketemu sama teman-teman lagi. Iya Pak. Gak terurus kita Pak. iya <laughs> kasihan karena beliau sendiri yang ngurus Karena kan suami juga kerja gitu. Oke kita lanjut ya. Ada empat grup. nih sudah saya buatkan. Open all room. Nah yang ada yang double. Siapa? Mas Haryo double? Siapa double Pak? Oke, Misalnya, mau? Single, pak. Single, pak. Oh, okay. siap mau oke siap mas Ario mau di grup 1 atau grup 4? di sini ada dua uh, bebas pak terserah pak oke okay. keempat saja ya siapa hanya satu lebih ini kalau Bu Fika sendiri udah berapa pertemuan enggak uh, ini pikon menjabisi tes kayaknya tidak ada mas oh sudah emang kemarin mengedar sedikit ini oke silakan join untuk materinya sesuai urutan ya grup satu Tadi saya commute ya ngomong. Iya Om Haryo Wah saya ngoceh ngoceh ternyata kemut. <laughs> oh, sorry. Hmm. Ya Om Ahmad selamat malam. Ya putih ya. Ready depan laptop. Oh, ini juga ada materinya jelas Om Ahmad. <laughs> fabrication. Jadi kita membahas tentang fabrication ya Om. Fabrication. Ya, ya. Hmm, ancaman terhadap integritas orang yang tidak berhak berhasil meniru memasukkan suatu informasi sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang digandaki oleh si penerima informasi. Jadi pihak tidak dioterasi menyisipkan memasukkan objek palsu ke sistem. Hmm. Contoh memasukkan pesan palsu ke jaringan. Oke, di, di copy paste saja dulu ya cari slide-nya dulu kalau slide-nya kayaknya enggak ada itu tadi barusan googling enggak ada yang langsung jadi deh jadi ambil template aja ya mm -hmm. oke okay, saya izin share screen ya okay. Ini aja. saya habis download dari slidesgo, slidesgo.com ini templatenya tentang fabrication atau fabrikasi. Oke, ditulis aja dulu nama satu terlu kita pabrikasi sebenarnya Soal... kan yang keempat kan? Ya betul. Oke kelompok empat. Jadi Om Ahmad Ahmad Haryanto Haryanto Ahmad Anugerah Sakti. So pak Stella Garcia Gracia apa Garcia Garcia ya mana eh, tadi ya uh. terus oke pak Stella Garcia Haryanto oh ini keliru saya ya, oke, okay. salah, nah, aja jadi, oke, okay. poin-poinnya langsung saja. di Om Ahmad sudah memberikan poinnya. Nah saya buka dulu. Ups. Application ancaman terhadap integritas. definisi fabrikasi, vacation ancaman terhadap integritas orang orang yang tidak berani meniru memasukkan informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka si penerima informasi okay. terus berikutnya Nah, kita kan karena ini awalnya masih keamanan sisi operasi ya kebanyakan yaitu satu kan ini kan ancamannya nih sekarang proteksinya kita gitu bahas ya proteksinya ya cara hmm. untuk apa itu mencegahnya ya gitu semacam nah. itu siap-siap ya siap, siap. Hmm. Mario aku kirim bahannya ya di mana nih? Oh di WA ya tadi ya? Oh ya. Saya di room panik. Apa nih Mas? Saya bingung. Adakah yang di room 2 Ini mata kuliah atau kuliah apa ini KSI nah, dari sambil balas WA BA. <tuh> apa tadi ya oh ini pak Stella ini nah, si pendekatan yang umum ya oh ini pencegahannya ya langsung ya membatasi akses fisik Terhadap komputer, mekanisme perangkat keras. Nah ini me mekanisme nomor dua ini apa ini? Menerapkan mekanisme pada perangkat keras. Mekanisme pada hardware gitu ya. Ya, ya. ya oke. Okay. Terus menerapkan sistem operasi untuk kawan komputer. Oke lah kita copy aja dulu. Ini Mas Om Ahmad juga membuka. Nah, setelah modifikasi itu, om, bawa lagi. Modifikasi firewall, Look, tahu kan Membangun kan firewall. Oh, bukan bukan, bukan, bukan. Tidak, jangan itu Mbak, Om. Oh, menurut David, menurut David dulu bawa lagi. entar menurut David. AI, nah, boleh. Hmm. Nah, What macam. Nah, itu. Hmm. Nanti ambil yang ini aja ya. Satu keamanan fisik, singkat-singkat aja. Keamanan data media. Keamanan dari pihak luar. Keamanan dalam operasi. Hmm. Ada itu. Baru uh, kita lari ke firewallnya. Oke okay. dong. Oke. Okay. Nah, ini juga berarti kita cantumkan juga ya? ya. ya. Ambil judul-judulnya aja. Oke. Jadi nanti apa namanya ya ini nanti diterangin sendiri ya. Physical security. Oke oke. Tadi nah. ada itu yang dikasih sama Mbak Setelah itu saya taruh sini ya. Uh, feedback anu nah, nah, ya feedback nyapus, saja. gambarnya kayak nyambung nggak apa-apa ya nih tar saya hapus pusing yang nih bisa samil salah satu mengatasi gambarnya oke Aku satu, satu, satu, Oke. Okay. Heeh, uh, terus Jadi itu materinya sudah saya lihat dulu, saya geser ke atas. Jadi ini menurut David Aikov ya, langsung aja saya copy semua ya. Keamanan fisik gambarnya mana bagus. Ya? Insert, insert, insert. Facebook, hai, hai, hai, ya? Apa itu? Poinnya. Nah itu nggak hai, Ini saya ngambil materi dari hai, hai, hai, hai, hai, Om Ahmad Ayah Haryanto. Lagi ya, ini udah pengertian sama cara apa lagi? Ini kan pengertian, pengertian definisi fabrikasi, bla bla bla bla bla, Pemasukan. Ini contoh tindakan fabrikasi mungkin bisa dikasih contoh lagi ya yang lebih konkret ya. Apa? Ya atau mungkin nanti dijabarkan sendiri biasanya contoh definisi contoh ya terus pencegahan gitu. Pencegahan sih ini tadi kayak gini sih tadi Mbak Stella ngasih poin ini cara meningkatkan keamanan komputer ya. Mungkin tadi Om Ahmad Haryanto kan ngasih poin tentang firewall ya. Tapi kita eh, kasih ini dulu aja. Keamanan diklasifikasi menjadi empat macam. Oke lah. Keamanan fisik, keamanan data dan media. Terus keamanan dari pihak luar. Terus nomor empat adalah keamanan dalam operasi. Oke. Berikutnya keamanan fisik. Suatu keamanan meliputi meliputi seluruh itu gini ya. Mungkin ada enggak bisa diumpay ya. Oke. Amanan data, amanan data. E... <coughs> Sing dari pihak luar? Memanfaatkan faktor kelemahan kecerobohan. <SILENGEN> <SILENGEN> Oi, oh, passenger. Mm -hmm. amanan dalam sistem operasi. Okay. aja deh. David Ikof ini siapa ya? David Ikof, dosen Unzia. Uh. uh. Siapakah ini David Ikof? Oh. David Ikof adalah bekas Instruktur di FBI. Wow. FBI itu apa ya? Fans Berat Inul berarti. Trans Federasi. Federasi badminton Indonesia berarti ya. Uh. Federasi Bulu Tangkis. Oke. Okay, David Eickhoff. Sudah ini terus kita masuk kenapa lagi nih saya mau lihat dulu dicat cat cat cat cat chat. mantap mantap diiringi dengan musik musik pak Andri masih ada nggak ada Mana ya tadi ya tadi sampai Tadi lanjutannya apa Om Ahmad setelah nyimpan poin ini ya sudah kita tuliskan Terus uh, firewall ya kita perlu tulis firewall ini, ini uh, Atasnya atasnya yang sebelum fabrication dikasih narasin dulu ya Om Haryon Oh ini berarti ya berarti ini Jadi, saya kasih di atasnya ini ya, ya. ya dimajukan ya. ya Nah gini kan narasi Jadi itu, kan habis fabrication, terus ini thread, nah, ya narasinya, narasinya ya. oke okay. Jadi kita menjelaskan apa saja dulu kan? Nah. Terus habis itu kita baru lah coba langsung ke sini definisi oh. ini ya. Oh. Oh. Oke okay, lah. Nah, pabrikasi aku tambahin lagi bro yang terakhir aku kirim. Oke. Okay. Wah panjang ini. Ini keamanan. Masalah keamanan merupakan salah satu ke hmm. Hmm, konfigurasi keamanan sistem operasi secara umum. Oh ini masih sebelumnya fabrication lagi nih ya berarti ya masih narasinya nih. Oke kita masuk insinya. Keamanan aspek keamanan pada sistem komputer. Keamanan nah. merupakan bla bla bla bla bla bla banyak sekali. Iya. Iya <tik> <Ia. tik> tuh nggak ada kecil, aduh aduh aduh, sistem operasi Sistem operasi Berarti ini saya kasih gini aja ya Sistem komputer dan eh, Sistem operasi gitu ya nanti aku kirim file oh uh, audio tambah tambahin ya apa itu Nah, aku oke menggandai tadi klaim nah oke okay, ini berarti pendahuluan ya saya geser ke depan fabrication heeh uh -uh. ya yes. tadi itu fabrication apa terusan kegiatan menyisipkan ini kan ya, sudah Bersama kayak tadi nih, kegiatan membuat, kegiatan membuat, menyisipkan suatu data objek palsu ke dalam sistem. Sekiranya kurang ini, di itu aja pernah munik. ya. Titik di itu ya, nah, di sini bisa kering payang ya. Sama sih ini sebenarnya cuman di balik aja sih. Aku tambahin lagi ya, Mario. Mario. Ya, ya, Apa itu Oke, aku close Betunjuk pengamanan sistem. Oh. apa ini oke okay, saya tunggu dulu ya klik to open oke okay. nah, ini contohnya ya berarti ya keamanan nah, merupakan nah, penting ini sudah ya sudah masukkan ya yes. application uh. Ini lebih bagus sih kata-katanya daripada yang tadi udah. awal uh, ya Ini aja ya. Oke. Okay. Buat definisinya. Tapi uh, ini saya pakai juga nih gambar ini bagus. Yeah. Okay. ilustrasinya. Uh, bisa langsung di case anu enggak ya? Di apa ya? ini buat judul dong. Ini boleh editin dulu dong atas nih. Ini boleh editin dulu. Oh, ini ya. Oke. Okay. Iya, heeh. Uh, uh, ini bisa ya, supaya sih, ya, eh, mana tadi? Di sini nih, bagus nih, ganti aja nih, gambarnya biar tanda. Iya, hapus, hapus, susah amat hapusnya. Iya, picture ya. gak ada mana ya? Aja ya dihilangin aja itu lingkaran bulatnya ya ya sama bingung ini aja ya ini aja kecilin ini gambar yang penting ini Oke, okay, fabrication tadi itu bagus tuh kata-katanya yang terakhir itu. Saya ambil aja ya, fabrication kegiatan membuat. Nah, bla bla bla bla nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Oke, okay, ini contohnya adalah memasukkan pesan. Hai, Lagi ini tadi hai, Ahmad hai, hai, hai, Fabrication, hai, hai, Fabrication contoh fabrication adalah seorang yang memiliki akses menyerang keaslian, ya, authentication. Nah, ini penting, mm -hmm. nih, Hmm. Biasanya dilakukan, aplikasi biasanya di, dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki. Oh, nya kok kurang rapi ya. Saya satu font aja deh. apa-apa, cari ya? aja deh. Oke lagi, lagi deh. Contoh tindakan fabrication. Bentar saya lihat dulu. Contoh penyerangan fishing fishing mall, fishing mail ya, memasukkan pesan palsu seperti email palsu nah ini saya ganti aja deh lebih oke okay. Mario bahasa Inggris ngerti ya gimana bahasa Inggris ngerti kan ya sedikit sedikit om Apa, om nah, ya bahasa bisa... dalam bahasa Inggris nih ya kalau kalau bisa bahasa bahasa bahasa Arab missing <laughs> mail contoh penyerangannya nah, ini lebih lagi ini bandar ini Alam. belum selesai enggak buat tambahan aja nih ini bagus nih saya, saya jadi ada nah, jelas ya. tuh ada kalau itu jaringan di jaringan ada juga tuh bisa kita masuk ini oke okay. di bawah ini ya nih di ini nih ini bagus nih ini apa ini visinya ini PC mail. nah itu kan itu kan dari email ini kan yang apa jaringan lagi lagi ini oh, ini bagus nih om sebentar om Bentar. tapi tadi itu belum saya paste gitu yang nih tambahan record langsung ya. Terus, uh, ini nonton saya tambahin poinnya. Ini, ini gimana ya? Aja deh. Oke, deh jadi out. Tidak bisa ya? Duplicate. itu saya mau duplikasi. Duplikasi yang atas ini. Gue punya ya caranya Duplicate slide. Oh, ini loh maksud saya. hmm masukin gambar tadi. Yes. Ini email ya contoh tindakan fabrikasi. Email fishing ya. Berarti ini tadi, Gmail. Berarti ini ya, ini contohnya nih. Harus ini aja deh. Terus, kalau ini, ini skemanya nih: skema tindakan publikasi. Oke, ini berarti publication dia Nah. Aduh. Loh. nggak bisa anu. Oke, ayo. Eh. Oke, okay, ini tulisan bahasa ini. Contoh, terjadikan jadikan sama diannya. kok gini sih? apa enggak nggak enggak formattingnya? gam format gambarnya? ini formatting tulisan? nggak bisa ngikut atasnya gitu? maksudnya saya samain gitu? oh dilihat atas tipunya apa, bawahnya sama tuh apa gitu right. sama? ya. tadi soalnya saya copy paste langsung dari itu apa? dari dokumen word kan, jadi beda formattingnya. <tuh> Oke. Okay. Oke, okay, tambah apa lagi tadi? Itu dalam bahasa Inggris. Di chat ya. Wow Following some examples of application tech to progressive and mobile computing network ya. Itu contohnya lagi ya. Jadi tunneling ya. Ada selain tunneling attack ya. Oke, okay, kita masukkan aja. Dalam bahasa Inggris Indonesia ya. Oke okay, di Indonesiain berarti. Tunneling ya sama tunneling dulu, contoh baru gimana ya namanya ini kecilin aja kalau gitu ya Kemarin bagus sih tambahin dulu deh duplikat dulu aja ini saya contoh yang lain adalah tundling attacks. Jadi uh, attacking device can confuse the good device in the network with false root information. Yeah. Device perangkat ya. Perangkat yang menyerang. Yang menyerang bisa membingungkan perangkat perangkat baik dalam jaringan dengan uh, informasi rute palsu, informasi rute road palsu, ya dan dapat mengarahkan pesan hmm. ke perangkat, ya yang dapat mengarahkan pesan, pesan ke perangkat ke perangkat betus bet, bet, bet, bet, bet, bet, bet, bet apa yang salah apa, apa ya? ya perangkat perangkat ano ah perangkat penyerang gitulah ya kan intinya uh, begitu ya melikus device ya kan hmm, perangkat jahat lah istilahnya. perangkat baik perangkat jahat perangkat korban gitu aja deh nah gitu. lebih Indonesia korban dan uh, penyerang nah. ini rushing attack ya oh hmm. rushing attack apa itu rushing attack? Jadi tujuan dari penyerangan ini memasukkan perangkat yang jahat pada routing pad. Nah, tujuan dari serangan ini adalah memasukkan, menginput itu masukkan apa ya Bahasa Indonesia memasukkan ya berarti masukkan eh, perangkat penyerang ke dalam Routing path itu apa ya? Ya, routing path ya susah kalau di Indonesia kan. Routing path. Kemudian attacker capable, kemudian penyerang bisa mengeksploitasi, eksploitasi jaringan, jaringan, jaringan. dengan meneruskan paket. di dengan meneruskan paket ya meneruskan paket hmm. bro, discovery paket to forwarding bro apa ya bahasa ini misalnya uh. forwarding ya meneruskan ya forwarding, route discovery bro, routing aja udah ya bahasa Inggris aja ya paket uh. routing kita aja ya Discovery uh, paket discovery meneruskan road dis di Indonesia kan aja mas road dis, eh di bahasa Inggris discovery paket kepada forward group grup yang diteruskannya uh -huh. oke okay, terus berikutnya adalah route itu tambahin lagi itu tambahin lagi yang ini nomor dua uh, ini ya. uh, nah. penyerang memasukkan dirinya ke dalam uh, tabel routing dan kemudian dapat mengotak-atik paket sorry mas uh, sorry om, diulangi lagi ya. penyerang, penyerang memasukkan uh, dirinya hmm. ke dalam uh, tabel routing table routing kemudian, Uh, dan um, dan merusak paket dan merusak paket ini mm. oke okay. sekarang bawahnya ini ya judulnya bahasa Inggris ya route and message fabrication tag mm -hmm. terus contoh serangan ini dilakukan dengan mengubah pesan serangan ini dilakukan dengan mengubah pesan hmm. mengubah pesan rute pesan rute atau, uh, ya. atau dengan memasukkan pesan rute, rute pesan palsu ini sama aja kayak itu yang tadi Melvisin tapi udah ini tambahin aja nggak apa-apa hmm. rute pesan palsu ya Application generated service delay and consumption. Oh, serangan ini. Nah, serangan ini dapat berakibat paket tertunda. Uh, delay paket kita lebih enak ya, delay paket. Dan peningkatan konsumsi bandwidth. Nia, for may alter the. tinggal uh, bawahnya aja nih, Apa ini? Ini lagi. Ini Mas Ahmad ini. Anugrah. Oke, okay. apa ini? Further, one possible one possible to mitigate problem of the publication is for each device be. In a promiscuous, promiscuous itu apa ya? Mode so that it can overhear the wireless medium and compare the message generated. Uh -huh. In the event the package have been modified. The source device should identify the compromised device. Hmm. Wah, wow, apa ya ini? Saya nggak paham sih cara untuk mencegah problem tersebut nah ini untuk lanjutannya yang mana ini, di bawah ini atau bagaimana ini oh, oh, itu intinya, antisipasinya antipatinya lah nah, oke, okay, berarti antisipasi antisipasi kita, dari serangan tersebut gitu ya nah itu, hari itu saya kan promisius apaan tuh nah itu, promisius itu apa promisius, saya tanya Mode promisius adalah jenis mode operasional jaringan komputer di mana semua paket data dapat diakses dan dilihat oleh dapat dilihat, semua paket data dapat dilihat oleh dokter jaringan yang beroperasi dalam mode dalam mode ini. ini itu ternyata istilah sharing, khusus sharing, ya. sharing lah sharing-sharing oh. sharing file oke gitu. oke okay, okay. Ini gambarnya, saya simpan di sudah tadi, pakai. Eh, saya Oke, antisipasinya. Oke, cara antisipasinya adalah pendekatan di cara mencegah. Gitu, langsung aja cara mencegah perangan tersebut adalah pada setiap mode setiap di setiap perangkat setiap perangkat to be dalam mode ini baru dengar nih saya promise cows ini promise cows mode promise cows itu biasa di windows itu oh gitu ada ya mode operasional yang saya copy paste saja ya mode operasional dalam mode ini ya nah Baru sekarang ini apa namanya mitigasi terhadap serangan ini spesifik ya untuk fabrication misalnya nah baru sekarang kita untuk kalau untuk mitigasi aja kan bisa berarti kan untuk semuanya kan hmm. ini apa ini gak perlu diterusin Promises, mode so that it can overhear the wireless medium and compare the message it generates with the one that each one-hop neighbor is providing one. Ya saya salah nggak paham juga sih konsep pengiriman paket. <laughs> Bisa membandingkan. Pengiriman paket itu jadi gini, Om Mario, antar kita kirim file, kirim file kan paket namanya. Iya, yeah, semuanya. Pirim data, data apa ya, transmit, hmm. transmit receive lah gitu. Hmm. Komunikasi in-out. Hmm. Yep, Oke, okay, jadi berikutnya ini terusannya gimana nih? nih. Saya lanjutin penerjemahnya aja ya. Yang tadi itu. Uh. Uh, karena sulit sekali ini menerjemahnya, coba tanya. So that for each device in Promiscuous model saya akan tanya Bakuka. Google, tuh, tutupan Translate jadi mahasiswa Google, ya. ya, Mas, <laughs> kita hidup di zaman 5.0 ini, Mas. Of Om, uh, Indonesia, Indonesia, eh, tetek language to Indonesia. Mau, mau, udah kan? Diterjemahkan juga, promise to us, tuh di Google Translate. Luar biasa ini. Promise, promise itu kasih kurung buka aja. Kurung buka, kasih penjelasan ya. itu. Iya. Yeah. Sehingga dapat mendengar. Over here itu juga mendengar ya. Over here, med med median nirkabel dan membandingkan pesan yang dihasilkan dengan yang diteruskan oleh tetangga satu hop. Nah, ini tetangga satu hop. Tahu <tangga> deh. Jika paket yang dimodifikasi, nanti perangkat sumber harus bisa mengedit identifikasi ya perangkat yang disusupi sebagai perangkat yang tidak bisa dipercaya. Jadi, oke okay. ya kira-kira ngerti lah. Halo, krempek empat. Coba pak. proses pak. Uh, oke, okay, nggak apa-apa. Ini saya kasih referensi juga nih untuk nambah-nambah implementasinya. Siapa? itu kan bukan hanya mencari materi kan jadi studi kasusnya seperti apa gitu kan nah, bisa jadi referensi ini keren nih pak terima kasih nah. pak Iya. Iya. i kebetulan pak Aryo bahasa Inggrisnya bisa nih pak wah saya saya anak pak mahasiswa Google pak. <laughs> apa panah kita ini saya, saya juga nggak paham saya ada tulisan terus saya taruh di ano translate gitu, pak lah oh. lagi <laughs> pak mantap man. <laughs> tapi tapi gini lah lebih lebih lebih akurat saya nggak tahu ya kalau kalau untuk hmm. translate lebih akurat pakai Google Docs nggak sih yang di di Drive oh, Google pantai. Dokumen belum pernah nyoba pak ya, di Google Dokumen itu bisa tuh mas Raya jadi Uh, saya pernah nyoba ya uh, jadi ada satu page gitu kan satu page satu halaman bahasa Inggris kalau saya translate kan pakai Google Translate uh, dibandingkan dengan saya pindahkan ke Google Dokumen itu artinya lebih nyambung di Google Dokumen hmm, entah iya. entah entah mungkin karena dokumen itu menjadi sebuah kayak artikel gitu ya jadi kayaknya kalimatnya lebih lebih nyambung gitu ya. oh. itu sih pernah ini pernah saya bandingkan. Ada mesin penerjemahnya artinya sama ya pak ya? Iya, padahal sama, karena kan dari Google juga kan? Iya. Uh, okay. oh, Sintayong Pak yang ngarang ini Pak. Sintayong. <laughs> Sampai dari Sintayong. kayak pernah dengar deh Sintayong. Sintayong siapa sih? Sering dengar deh. Wah. Saya kurang jauh. Pak. Mainnya kurang. Latih. Oh ya, itulah. Saya nggak ini apa nggak ngikutin bola kan itu itu orang Korea ya. yang lagi viral itu pak ini ya yang eh ya ya ya bisa itu vocation kayaknya ini apa ini hmm. ini nih mah siswa nih mahasiswa tuh tugasnya mencari referensi nah itu ya, Pak. makanya saya kasih dalam bahasa Inggris Mario menjelaskan itu, Pak. oh ya, iya ya. siap saya jelaskan saya saya kan pakai dua layar Pak layar satunya itu ah. Google translate Pak gitu oh. jadi kelihatannya kayak saya bisa jelasin padahal sebelahnya itu Google Translate gitu Pak mantap iya mulainya dari situ dulu Mas Aryo apa namanya ya kita nggak tahu kalau kita tidak memulai. Ya. sekarang mulai translate ya setahun ya. kemudian gitu kan orang yang nggak translate kita kan ya. okay. kalau kalau sudah sukses ya nyuruh orang yang translate bukan translate. <laughs> <laughs> Jadi, <laughs> ya lagi dong kita nggak <laughs> <-betul> gitu, <laughs> siap siapa design and fabrication makanya kayaknya ini tentang Otomasi, jadi untuk perangkat rumah, itu, Pak, itu rumah pintar Pak, <tuk> <tuk> rumah, pintar. Iya, rumah pintar ini Pak, iya, rumah pintar itu implementasi kan, mm -hmm. rumah pintar itu tahu kan, ya, pernah sering dengar lah rumah pintar. Kalau kayaknya kepikiran Pak. Oh ade. yang kayak rumah kayaknya banyak deh sekarang yang implementasi kayak gitu ya. Yang banyak, udah pak. ada yang make nggak? Mas Hario make? Eh Mas Ahmad Haryanto make? Saya pakai, Pak, untuk on off lampu, TV, pompa air, kulkas. Apa itu smarting. Pakai apa settingnya? Oh, eh Bardi, Pak. Eh, He, ya Bernie. Iya, kalau <laughs> iya, Bernie memang dari sananya memang bisa kan tuh yang saya kira ini apa di dipasangin kayak apa namanya? Eh, uh, aduh, saya lupa namanya tuh. Ria ya, ya, yang itu yang smart home itu. Jadi kalau kita ngomong gitu kan. Di dijawab sama itu. Misalkan selamat siang uh, siapa gitu namanya kita beri nama dijawab sama dia. Jadi asisten kita gitu. Iya Pak, ini jadinya bisa Pak disambungin Pak, itu pakai Google chest juga. Oke suara ya? Boleh, boleh. Pake, pakai suara kita? Bisa Pak. Jadi kita. Terus. saya mau nyalain lampu, nyalain apa, tinggal pakai suara Pak. Enggak, yang dianya jawab enggak Mas Haryanto? Jawab, jawab Pak. Jadi oh, gitu ya nyari dari ponsel aja Pak. Uh, uh. Terus yang yang itu dia jawab apa? Baik, saya akan matikan. Gitu-gitu. Contoh nih ya, Pak ya. Lah. Di kan enggak buka sama. On cam non no cam tahu dong kalau gitu, gelap-gelap gitu. Mana-mana terus. ya, oh. Notik hoax kan gitu ya. Itu bukan di kamar, malah di gudang sebelah. Video. Video. Waduh, kok di di komputer. cd cd ternyata. Waduh. nggak kelihatan itu karena ini tempat di gudang Uh, three, two, okay, one, oh, oh, oh, oh, oh, door, keren. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lampu oh, oh, oh, oh, oh, ya oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Suaranya Google itu mana, kamar mana yang dimatiin seorang? tuh kamar sebelah Pak Nyalakanlah, oh kamar sebelah, oh kamar sebelah. Oke, iya, kan, <gat gat> <yang> protes iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ada keren ya Aduh, pak. Aduh sorry sorry keren. Mas Aryo udah udah kena marah. Tidak nah, apa, santai ya. Eh ya kasih tahu hmm. tadi dosen saya gitu. Hmm. Untung itu hanya lampu kamar Pak. Coba kalau saya mati nah. matikan semua led di rumah, mati semua Pak. Oh, Woi. itu itu aktif tuh dia sekarang tuh. Ngomong mati dong semua. Tidak tapi nggak saya pencet, nggak saya aktif. Ya. Oh Pak kalau kayak gitu dia ngomongnya itu udah mati semua Mas Aryo itu pakai apa? saya pengen juga kayak gitu tuh. bisa belajar ya sama Mas Arianto nih. Uh, Jadi uh, saya pakai perangkat Bardi mm -hmm. semua Bardi pak. Jadi ada dari infrared infrared Bardi, saklar Bardi, sama breaker Bardi, sama door Bardi. Mm -hmm. Jadi nanti nanti kita uh, diinstal di aplikasi Bardinya, kita sinkron mm -hmm. semua pak. Jadi, mm -hmm. nanti. Udah nanti bisa. Satu akun di Google bisa semua pak. Nanti dari akun Google itu kita, kita sharing pak sama siapa, sama istri atau sama siapa. Mm -hmm. Abaik okay. full Barbie ya? Iya. Sekarang Barbie kalau itu? sudah udah maju canggih pak, jadi kita saya nggak perlu bikin lagi pak. dulu kan masih masih bikin pak. Mm -hmm. Ya, berarti habis itu harganya juga terjangkau kalau nggak salah ya, berarti ya. Terjangkau, Pak. Lampunya berapaan, Om? Itu. Lampunya itu sekitar 135.000-an, oh, ya lumayan ya. Bawah warna kuning oh. dan ini putih. Oh, kuning, putih. Bisa kita ubah kuning bisa ubah putih. Saya pakai sih coba untuk lampu kamar tidur aja di Philips tapi, pakainya Philips adakan Philips nah, saklar, saklarnya cuma kalau saklarnya dia kan dia butuh nol pak jadi kalau saklar biasa kan listrum semua pak kalau saklar baru dia harus nol ada nol jadi dia perlu oh. power untuk saklar itu sendiri ya ya ya ini grup hanya. 3 udah udah pada selesai kayak ini ya, ini udah udah udah selesai belum uh, mas Aryo Ano, Pak, sudah. Belum, masih 20 slide, Pak, kami, Pak. Wih, banyak kali. Udah enggak <laughs> <Bapak> apa lah. Oke. <Okay. laughs> saya akan tanyakan ke grup lain dulu ya, sudah saya belum. Siapa, Pak? Coba. Aha. Siap, Om. Um. Ya, ini. Dari mana ya? Sampai mana ya? Ini aja ya. Terus ini apa sih? Ada hmm. yang Oke. Cara meningkatkan keamanan komputer. Jadi mana ya? Kayaknya referensinya bukan itu ya Mas ya? Oh, Om. Muhammad. Bukan. Bukan ya. Tadi itu rumah pintar itu benar Rumah pintar terus tadi, Om Ahmad itu. Entah saya lihat chat lagi, kayaknya tampilannya gede ya. langsung saya, kalau chat saya kok hilang ya. tuh halt dan saya stop share nih. Oh, ini bermuncul. Anu, ah, no. apa? toolbar zoom saya hilang, Oke. Okay. Perancangan sistem operasi yang aman mode promisius, ditambahin aja kali ya. Aku ama apa ya? Sudah banyak sih om ini. Itunya udah, coba slide-nya yang udah jadi om. Kesimpulannya nah. aku, kesimpulannya sebentar, kesimpulannya di sini sebentar. Kesimpulan Waduh aduh, aduh. aduh kita dikiru keluar lagi nih. what Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, ini belum selesai. waduh, waduh, waduh, waduh, Nah, waduh, Wait, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, doang, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, belum eh, berikutnya Om hari, Apa kabar? introduksi kenapa lagi Han? Eh, kabar Om. Wih. Om Ahmad itu. Di lagi anu ya podcast ya sama oh. Om Dedi. kok <tuk> pas Jadi kok buset. Halo. halo, halo. Ajeng mana tadi, makam Halo? Halo? halo tes tes nih mak mas tuh mau bawa topik apa di podcastnya Om Didi nih <laughs> mahasiswa viral di Unisia itu mahasiswa viral siapa ya <laughs> Om Hans diinterviui sama siapa lagi nih ini udah ke ini semua ya ke grup utama udah ya, Udah. ya yuk kita lanjut sambil nanti untuk pemogram visual kita ngobrol bareng aja lah tentang pemograman. Oke kita lanjut ke ya diacak atau berurutan? Karena udah selesai semua nanti berurutan aja kali ya. Suaranya hilang. emang eh, hilang ya? Suara Om Hans hilang-hilangan. Oh. Ya dari tadi kayaknya. Ah, ini belum di Pak. Belum. Ya? Mau, mau ngomong apa nih sebelum di <laughs> Ada yang ingin disampaikan tentang Uncia yang jelek, yang jelek. Jadi nggak kerekam. <laughs> kamera dulu Pak. <laughs> eh apa-apa lah. <laughs> <tuk> kon... saya karena tampilannya kurang menarik makanya saya tutup <tuk> tadi saya kalau tadi saya udah ngomong ke Mas Harian saya lagi diangkut pas pulang udah bentuk udah nggak karuan udah kayak gembel mending of game aja lah <tuk> nah itu kan Mas Harian tuh kan cakep dengan diundang dari Komposer jadi udah udah rapi gitu ya udah nah lanjut ke grup satu ya grup satu tadi sudah di tag mas Faris untuk presentasi katanya gitu <laughs> yuk silakan kelompok satu mempresentasikan materi interupsi recording in progress kelompok satu interupsi izin share screen ya pak Yuk, jadi kan ini mas Zubed kan jadi pak Nah, oke. Okay. Dalam bahasa Inggris nah. ya, Mas Jubet ya. Enggak, oh, Indonesia saja. Katanya, Jeng, kan payahannya di kamu, Jeng. Mendingan kamu aja, Jeng. Nanti Tidak boleh seperti itu. Aja. Tidak boleh seperti itu. Kata Pandri harus adil, cenah. Oke. Okay. Entar lu, ini bentuk ini ini bentuk hukuman Mas Jubet. <laughs> iya. Uh. Itu, mbak. Oke. Okay. Silakan Kak Jubet waktu dan tempat dipersilakan oke kelompok satu open uh, game tentang dong. open camp kan <laughs> oke deh. kelompok satu tentang interupsi ini nama kelompoknya ada ada lima orang next mana nih, next nexting nexting next interupsi sumber daya eh, sumber daya sistem komputer yang dihancurkan oleh Dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contoh-contoh interupsi seperti DOS atau di-DIOS, Denial of Service and Distrap Denial of Service, itu adalah sebuah metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer, sehingga layanan jaringan komputer menjadi terganggu. Paket sniffing, sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi, baik itu media kabel, media radio. Setelah paket-paket yang lewat itu didapat, paket tersebut kemudian disusun ulang, sehingga data yang dikirimkan oleh sebuah pihak dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Next IP spoofing, sebuah model serangan yang bertujuan untuk menipu seseorang. Serangan ini dilakukan dengan cara mengubah alamat asal sebuah paket, sehingga dapat melewati perlindungan firewall dan menipu host penerima data. Kemudian ada DNS for, for, for Gary, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencuri data-data penting orang lain adalah dengan cara melakukan penipuan salah satu bentuk penipuannya bisa dilakukan uh, penipuan terhadap data DNS dan lain-lain mungkin bisa mengajak IP juga nanti ini model gambarnya seperti ini attacker ada boot-boot-boot dapat di atit atit apa begitu tujuannya di mana jadi sistem robotnya yang mau ngerekam mana? Ah. Tujuan dari serangan di DOS ini adalah menghabiskan semua bandwidth yang tersedia antara target dengan jaringan internet. Caranya adalah dengan membuat lalu lintas yang sangat padat seperti gangguan botnet. Mungkin seperti itu interupsi. Eh uh, mungkin teman-teman ada pertanyaan masalah interupsi bisa dijawab sama Mbak Ajeng. Takware kedinginan. Ingat keringat. Ah, apa lu. Lu nggak kasih tahu kalau ada orang Terima kasih Pak Andri. terima kasih rekan-rekan semua. Iya, terima, terima, terima kasih Mbak Ajeng dan uh, Mas Farid teman-teman di grup satu. Oke, okay, uh, kalau nggak Dede, Dede Os, kalau tidak salah kemarin kita udah bahas ya. Iya Pak, sudah Pak. <laughs> sudah kan? <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa. Oke, okay, kelompok dua, silakan Mas Han dan kawan-kawan. Ada Mas Jeremy juga tadi. Ada siapa lagi? Ada ya, oke, Mbak Novi juga ada. Mau di izin share screen, Bapak? Nanti presentasinya dibawakan sama Mas Jeremy. Oke, silakan. Silakan oke, Mas. Oke, terima kasih Mbak Novi. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang intersepsi atau interception Next, Mbak Novi. Intersepsi merupakan bentuk ancaman terhadap kerahasiaan, sekresi, di mana pihak yang tidak berhak mempunyai izin dapat hak akses untuk membaca suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer. Tindakan ini dilakukan melalui penyadapan data yang ditransmisikan lewat jalur publik atau umum yang dikenal dengan istilah wiretapping. Dalam wide networking, yaitu jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Interception berarti pencegahan atau penyadapan. Jadi, interception merupakan ancaman terhadap kerahasiaan sekresi. Ancaman ini mengacu pada situasi bahwa pihak yang tidak sah telah memperoleh akses ke layanan atau data. Sebuah contoh, tempat intersepsi komunikasi antara kedua pihak telah terdengar oleh pihak lain. Interception juga terjadi ketika data secara ilegal disalin. Misalnya, informasi yang ada disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau mengcopy data secara tidak sah. Contoh tindakan, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa diotorisasi, -di contoh serangan penyadapan untuk mengambil data rahasia seperti password atau mengetahui file tanpa diotorisasi. Tool-tool yang digunakan untuk jenis serangan ini adalah tcp ngrep, NG-RAP, Linux, Sniffer, DSNiff, Trojan, BO, Net, NetBus, Sub7. Proteksi yang mungkin dapat dilakukan adalah segmentasi-segmentation switch hub switch hub dan bro promise source dissection next sniffing adalah serangan yang dilakukan dengan pemantauan atau memonitor setiap paket paket pada lalu lintas jaringan yang dilakukan attack untuk penyadapan atau atau menangkap data saat lalu lintas data termasuk username dan password next Sniffing diklarifikasi, diklarifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, passive sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Passive sniffing biasanya terjadi pada pada hub karena tugas utama hub membagikan sinyal ke semua komputer klien. Berbeda dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadi kolisan atau bentrokan dengan membaca MAC, MAC address komputer klien. Yang kedua adalah Active Sniffing. Ini adalah tindakan kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan Active Sniffing yang paling sering dilakukan adalah ARP, post Poisoning, Man in the Middle Attack, MITM, Active Sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Salah satu contoh dalam penggunaan active Sniffing Man in the Middle Attack, merupakan salah satu teknik dalam keamanan jaringan di mana penyusup menempatkan dirinya berada di tengah-tengah, dua perangkat atau lebih yang saling berkomunikasi. Hasil dari teknik Man in the Middle Attack sendiri biasanya berupa penyadapan informasi. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok dua uh, materi interupsi, eh intersepsi ya. Oke. Okay. Selanjutnya kelompok 3. Eh, tapi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang intersepsi? Ada ya? Oke, okay, baik. Lanjut ke kelompok tiga. Kelompok tiga, kelompoknya Pak Arman ya. Pak Arman dan kawan-kawan. Yuk, kelompok tiga. siapa ya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Okay. udah kelihatan pak sudah pak baik dari kelompok 3 tentang modifikasi terdiri dari anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Arman Widodo, Arif wijaya, Hikman F., Nidana Diani, dan Prawito. Baik, definisi dari modifikasi sendiri adalah suatu bentuk ancaman terhadap integritas atau integriti di mana hak akses untuk mengubah suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer. Aksi yang terjadi dari dalam sistem dengan cara memodifikasi sumber daya sistem dengan cara menyadap atau mengubah data pada sistem. Data atau informasi yang diubah adalah rekod dari suatu tabel atau file database. Jadi posisi modifikasi ada di tengah-tengah antara pengirim dan penerima informasi. Perubahan dapat dibuat pada data-data perusahaan, informasi, dan perangkat lunak. Beberapa perubahan tidak dapat dikenali sehingga menyebabkan pengguna yang ada di output sistem menerima informasi yang salah dan membuat keputusan yang salah. Tipe modifikasi yang paling dikhawatirkan adalah modifikasi disebabkan oleh perangkat lunak yang menyebabkan kerusakan, biasanya dikelompokkan dari sebagai virus. Untuk jenis serangannya, yang pertama adalah serangan untuk mendapatkan akses atau akses attack yang kedua serangan untuk melakukan modifikasi, modification attack, dan yang ketiga serangan untuk menghambat penyediaan layanan, denial of service attack. Bentuk serangan dan cara mengantisipasinya. Serangannya dalam mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, dan memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Serangan ini biasanya melalui virus, trojan, dan berbagai serangan email, dan website. Proteksi yang mungkin dilakukan adalah dengan memasang antivirus, menerapkan filter pada email server, dan memasang pengecek integritas data atau integrity checker, contoh tool type wire. Demikian dari kelompok 3 untuk modifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Oke, terima kasih Pak Arman atas modifikasi. Nanti berarti modifikasi ini bisa diimplementasikan kemana? Jauh contohnya Pak, selain yang tadi. Kira-kira. Modifikasi ini mungkin yang SQL injection itu bisa termasuk modifikasi apa ya? Pak? Kenapa Pak? Itu termasuk modifikasi juga enggak Pak, SQL injection itu? Pak? Ya, kalau argumennya Pak Arman gimana kira-kira? Modifikasi sih Pak, termasuk. Kenapa karena kan kan diam untuk mengubahkan, menyisipkan karena ada kelemahan di situ, disisipkan, sehingga dia bisa mengontrol di situ, Pak. Oke, okay. ya itu benar. Cuman gini, Pak, ada dua di sana. Ada uh, modifikasi itu yang kedua. Yang pertama itu bentuk serangan. Yang pertama adalah serangan, yang kedua uh, itu adalah Baru modifikasi karena kalau dia cuma menyusup, tapi tanpa untuk mengubah, berarti dia tidak modifikasi, kan? Ya, iya, Pak. Nah, jadi kalau dia mengubah, ya, tapi kan biasanya orang kan menyusup, gitu kan? Kan pasti penasaran, uh, uh, Pak. Ya. Ada, ada yang tujuan cuma ngambil data doang, ada yang mudah uh, ngambil data, ngerusak lagi, gitu kan? Sama kayak kalau apa namanya penjahat gitu, kan? Ya udah perkosa, bunuh, lagi. itu sih buang lagi mayat. Nah, itu baru itu kayak gitulah kira-kira Pak. Ini ada ada ada tahapan-tahapannya. Jadi modifikasi itu banyak ke dalam apa namanya? contoh-contohnya gitu. Yang salah satu contoh sampaikan ya. Salah satunya juga gitu. Oke, makasih Farman eh jelas sekali untuk PPT-nya. Selanjutnya kelompok 4 Pabrikasi, Mas Hario Nah, ini referensinya dari luar, luar semua nih, kayaknya dari Korea juga, nih Mohon dari Paco, ya. Dari, dari, uh, dari ya. Dari, ya dari Paco tadi, ya dari Sintayong, Pak. Oh, Yong. <laughs> saya dari kelompok empat uh, menjelaskan mengenai materi fabrikasi. Di sini ada saya sendiri ada Mas Amat Anugrah Sakti, Gracia, dan Mas Sario. Saya buat share screen pak ya. Belum belum. Oke. Okay. Sudah pak. Sudah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti saya membahas mengenai fabrikasi. Untuk kelompok saya di Ahmad Arianto, Ahmad Anugra Sakti, Sela dan Mas Haryo. Klasifikasi keamanan menurut David Kinkov. Bila dilihat dari lubang keamanan yang ada pada satu sistem, keamanan dapat direkterkan menjadi empat macam. Satu, keamanan fisik, yaitu meliputi seluruh sistem beserta peralatan, kepala dan media yang digunakan. Dua, keamanan data dan media. Pada aspek keamanan ini, penyerang, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga, keamanan dari keluar Memanfaatkan faktor kelemahan atau kerobohan dari orang yang berpengaruh, yang memiliki akses, merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh salah hacker maupun tracker untuk dapat masuk pada sistem menjadi target tempat keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Aspek keamanan pada sistem komputer dan sistem operasi. Masalah keamanan, masalah keamanan merupakan salah satu aspek terpenting dari sistem komputer. Masalah keamanan seringkali kurang mendapat perhatian dari para pengelola sistem komputer. Seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua, ketiga, bahkan di urutan terakhir dalam hal-hal yang dianggap penting. Konfigurasi kawasan sistem bisa bisa mengganggu performansi dari sistem. Namun seringkali masalah keamanan tidak begitu dipedulikan bahkan dikecualikan. Sistem operasi secara umum ialah pengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamakan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Definisi fabrikasi (fabrication) adalah kegiatan membuat menisipkan suatu data objek palsu ke dalam sistem untuk menipu pengguna. Fabrication merupakan penyerang terhadap integriti. Ini adalah gambaran dari fabrication. Fabrication regulation biasa dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki hak akses memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada serangan menyerang keasliannya ke dalam suatu informasi. Contohnya adalah phishing mail memasukkan pesan, pesan palsu seperti email palsu dan jaringan komputer penambahan rekod record palsu ke dalam file dan lain-lain. Nah, contoh lain contoh, contoh tindakan lainnya seperti tunneling attack perangkat yang menyerang bisa membingungkan perangkat korban dalam jaringan dengan informasi root palsu yang dapat mengarahkan pesan ke perangkat penyerang routing si attack tujuan dari serangan ini adalah memasukkan perangkat penyerang ke dalam routing pad kemudian menyerang penyerang bisa mengeksplorasi jaringan dengan menurunkan route discovery paketnya kepada grup yang diteruskan Penyerang memasukkan dirinya ke dalam table routing dan merusak paket. Route message fabrication attack. Serangan ini dilakukan dengan mengubah rute pesan atau dengan memasukkan rute pesan palsu. Serangan ini dapat diperkembangkan delay paket dan peningkatan konsumsi bandwidth. Cara meningkatkan keamanan komputer. Pendekatan yang umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan komputer antara lain, yaitu membatasi akses fisik terhadap komputer menerapkan mekanisme pada perangkat keras sistem operasi untuk keamanan komputer serta uh, membuat strategi pemrograman untuk menghasilkan program komputer yang dapat diandalkan. Antisipasi dari serangan tersebut, cara mencegah serangan tersebut adalah pada setiap perangkat dalam mode premisius premise atau bisa disebut juga, juga mode operasional jaringan komputer yang di mana semua paket data jaringan dapat diakses dan dilihat oleh semua ada perjaringan yang beroperasi dalam mode, sehingga dapat mendengar media dikabel kabel atau membandingkan pesan yang dihasilkan dengan yang diteruskan oleh tangga dalam satu hub-nya. Jika paket telah dimodifikasi, perangkat bersumber harus mengidentifikasi perangkat dari Suzuki C sebagai perangkat yang tidak dapat dipercaya. <tuh> Simpulan, dapat didapatkan bahwa sistem keamanan tapi yang disediakan oleh pengoperasian sistem operasi memiliki keunggulan kegunaannya masing-masing serta dengan cara kerja yang beragam di setiap sistem operasi untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan keamanan baik itu dari segi data maupun dari dari sistem itu sendiri. demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih assalamualaikum wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pabrikasi. Eh, cukup paham ya. Jurnalnya dari luar negeri, jadi. Mantap lah. Oke, terima <Bingung> kasih. <mantik> Oke, baik. Untuk uh, kalau tidak ada pertanyaan, untuk uh, mata kuliah kawanan informasi, khususnya pertemuan keamanan sistem operasi kita cukup sampai di sini nanti kita lanjut di recording stopped apa pemrograman visual ya ya untuk linknya nanti saya kirimkan ke yang uh, di, di kelas seperti biasa empat 401. ya nanti saya kirimkan ke mas Aryo 402. ya Oke, nanti kita uh, ini aja apa ngobrol santai aja. Oke pindah ke link ya. Baik pak. Siapa? Yuk.